Halo semuanya jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih di video kali ini saya akan membahas tentang fokus saat melakukan telepati kenapa sih kita harus fokus apa yang kita fokus saat telepati teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini untuk teman-teman yang belum subscribe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 oke teman-teman kali ini saya akan bahas tentang fokus kenapa saya bahas tentang fokus karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang uh, fokus masih banyak teman-teman yang mengeluh tentang mereka susah untuk fokus teman-teman berhasilnya telepati biasanya tergantung bagaimana fokus apa itu fokus Fokus artinya, pikiran kita hanya memikirkan satu hal dalam satu waktu. Ketika saya memikirkan si A, pikiran saya hanya tertuju pada si A, saya akan abaikan yang lain. Saya akan abaikan si B, si C, dan si E. Itu yang saya maksud dengan fokus. Pikiran saya hanya tertuju pada si A. Pikiran saya hanya memikirkan satu hal, satu benda, satu tempat Dalam satu waktu Seperti itu Kenapa di dalam telepati Kita harus fokus Begini teman-teman Pesan telepati dikirim melalui alam bawah sadar Ketika kita ingin masuk di alam bawah sadar Yang harus kita lakukan hanyalah fokus Fokus membuat kita berada pada alam bawah sadar di mana pesan telepati itu dikirim kita hanya fokus agar kita berada di alam bawah sadar tersebut bukan seperti orang yang sedang tertidur bukan teman-teman kita hanya fokus teman-teman jangan berpikir bahwa alam bawah sadar ini seperti kita tertidur bukan seperti itu teman-teman tetapi alam bawah sadar telepati ini seperti orang yang sedang berhayal jadi teman-teman sederhananya itu seperti seseorang yang sedang berhayal teman-teman Itu dia sudah berada di tingkat kesadaran di mana pesan kelipati dikirim Jadi teman-teman kalau sudah bisa berhayal, menghayal itu teman-teman sudah bisa Karena ketika teman-teman berhayal teman-teman ciptakan sebuah cerita di pikiran teman-teman Dan teman-teman menikmati cerita itu itu seperti seorang yang sedang telepati teman-teman kalau sedang telepati usahakan buat pesan itu seperti sebuah cerita pendek sebagaimana teman-teman sedang berhayal buat seperti cerita pendek agar pikiran teman-teman hanya fokus pada cerita yang sedang teman-teman pikirkan buat seperti cerita pendek agar pikiran kita mengalir mengikuti cerita itu dan Pikiran kita mengabaikan hal yang lain. Teman-teman jangan bayangkan wajah orang itu. Hanya wajahnya jangan teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita hanya membayangkan wajah itu. Alam bawah sadar kita merespon hanya wajah. Ketika sudah terpenuhi wajahnya akan hilang. Biasanya begini teman-teman. Ketika kita hanya membayangkan wajah. Nanti yang kita bayangkan wajahnya muncul hilang. Muncul hilang. Muncul hilang. Seperti itu. Karena kenapa alam bawah sadar kita hanya merespon keinginan kita, yaitu wajahnya doang. Ketika hal itu sudah terpenuhi, akan hilang. Usahakan, bayangkan seperti sebuah cerita, ada sebuah tempat dan ada sebuah adegan seperti itu. Mungkin adegan yang, yang saya maksud ini begini teman-teman. Buat seperti sebuah cerita pendek di dalam sebuah situasi ketika teman-teman sedang telepati untuk dia tercinta. Mungkin teman-teman bayangkan dia sedang uh, melihat teman-teman sambil tersenyum, menyapa teman-teman, merayu teman-teman, gombal teman-teman seperti itu. Gambarkan cerita itu dengan jelas. Usahakan buat seperti cerita pendek agar pikiran kita mengalir mengikuti cerita itu dan pikiran kita akan mengabaikan hal yang lain apabila cerita itu menarik jadi teman-teman jangan berpikir bahwa fokus itu sangat susah masuk di alam bawah sadar telepati itu sangat susah jangan beranggapan seperti itu karena telepati ini seperti seseorang yang sedang berhayal kalau teman-teman sudah biasa dalam berhayal kalau sudah biasa mungkin jauh lebih mudah teman-teman seperti itu biasanya kalau kita sedang berhayal kita fokus pada cerita yang sedang kita hayal tersebut dan kita nikmati bahkan terkadang kalau kita sedang berhayal ada orang yang memanggil kita pun kita nggak sadar kenapa hal itu bisa terjadi karena ketika kita berhayal kita sudah masuk di tingkat kesadaran tertentu, bukan lagi kesadaran normal. Bukan lagi kesadaran normal, sebenarnya berhayal itu sama seperti telepati. Teman-teman, sudah termaksud telepati karena ketika kita berhayal, kita fokus pada apa yang kita hayal itu. Itu, kita sudah berada pada tingkat kesadaran di mana pikiran kita dengan seseorang terhubung. Jadi, orang berhayal itu sudah. Seperti seseorang yang sedang telepati Seperti itu Jadi teman-teman Jangan berpikir bahwa telepati ini sangat susah Kita harus masuk di alam bawah sadar Kita harus fokus Tidak teman-teman Kita berhayal pun Kita sudah telepati Seperti itu Saya yakin teman-teman sudah paham Saya yakin teman-teman sudah bisa Karena Begitu mudah kita fokus seperti kita yang sedang berhayal. Hanya saja teman-teman harus uh, atur pesan teman-teman. Usahakan gambarkan pesan itu sejelas-jelas mungkin. Uh, seperti sebuah skenario yang dimana pesan itu akan masuk kepada orang yang teman-teman tuju. Orang itu pun bisa paham. Jadi begini teman-teman. Teman-teman usahakan bayangkan pesan itu sejelas-jelas mungkin di pikiran teman-teman. Usahakan pesan yang teman-teman kirim harus e, secara normal ketika kita sampaikan sesuatu orang lain dapat mengerti. Intinya seperti begitu. Teman-teman juga kirim pesan melalui alam bawah sadar. Usahakan pesan itu dapat orang itu mengerti. Seperti itu. Jadi teman-teman, intinya hanya seperti itu teman-teman saya yakin teman-teman sudah paham saya yakin teman-teman bisa fokus bisa masuk di alam bawah sadar di mana pesan telepati ini dikirim seperti seseorang yang sedang berhayal jadi seperti itu teman-teman semoga teman-teman bisa paham tentang fokus saat melakukan telepati karena fokus adalah kita hanya membayangkan satu hal pada satu waktu seperti seseorang yang sedang berhayal Kemudian tujuan dari fokus dalam telepati adalah agar kita bisa masuk di alam bawah sadar di mana pesan telepati itu dikirim. Alam bawah sadar di mana pikiran kita dengan orang yang kita tuju berada pada satu frekuensi yang sama atau pikiran kita dengan seseorang terhubung seperti itu. Oke teman-teman, semoga teman-teman berhasil dalam melakukan telepati dan semoga teman-teman bisa paham tentang video ini. Intinya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al Masih Bye. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan. Di antaranya adalah, telepati kepada seseorang yang dimana orang itu sedang tertidur pulas. Bisa nggak pesan kita sampai kepada dia? Bisa nggak kita berhasil telepati seseorang dimana orang itu sedang tertidur pulas? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika saya melakukan telepati, kemudian saya tertidur? Apakah telepati saya akan berhasil atau tidak? Yang pertama tadi, target yang tertidur. Kemudian yang kedua, saya sendiri yang melakukan telepati, saya tertidur. Apakah bisa telepati saya berhasil atau tidak? Oke teman-teman, jangan lupa nonton videonya di video berikutnya yang akan saya upload oke teman-teman, sampai jumpa jangan lupa like, subscribe, dan